Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Camul Jib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta ta'ala Dijauhkan dari segala merbahaya malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbal alamin Oke guys, di sini ada sebuah requestan Daripada teman-teman sekalian Update 2023 5 kendaraan penghancur tank paling menakutkan di Asia Tenggara Wow, keren banget ya Ada kendaraan Ya, 5 kendaraan penghancur tank guys. Guys. Tank itu kan sangat-sangat kuat sekali ya, tapi masih ada istilahnya kendaraan-kendaraan penghancurnya seperti itu. Oke, langsung saja guys, kita play birunya Let's go. Oke, ini, ini dari C5 Lantung ya. Bahkan paling menakutkan di Asia Tenggara. Wow. Halo semua, ketemu lagi kita di channel C5. Okay. Fire Support Vehicle atau kendaraan bantuan tembakan merupakan salah satu jenis kendaraan tempur yang dirancang khusus untuk mm -hmm. mendukung pasukan infanteri Dukungan ini dapat berupa tembakan langsung terhadap kendaraan lapis baja musuh, Whoa. bangunan, ataupun benteng musuh Bahkan jika memadai, kendaraan bantuan tembakan juga dapat menyerang tank tempur utama okay. Itu sebabnya terkadang kendaraan ini juga disebut sebagai kendaraan penghancur tank atau tank destroyer wow. Seperti yang kamu lihat kendaraan FSV Dilengkapi senjata meriam yang cukup besar dalam menjalankan tugasnya okay. Bahkan di beberapa tipe juga ada yang dilengkapi dengan rudal anti tank Nah hari -tank. ini kita akan melihat 5 kendaraan bantuan tembakan terbaik Yang dioperasikan oleh militer di kawasan Asia Tenggara okay. Analisis kita dasarkan pada daya tembak, perlindungan, mobilitas, teknologi, dan beberapa mm -hmm. faktor lainnya Oke okay. Oke 5. Sipmas EFSV 90 okay. Mulai diproduksi pada tahun 1981 hmm. sampai 1985, kendaraan bantuan tembakan yang pertama ini dibuat di Belgia oleh pabrikan BN Constructions Ferroviaires et Metallics Kendaraan okay. ini dibangun dari prototip yang sama dengan rampur infanteri ratel kepunyaan Afrika Selatan Okay. Sipmas AFSV-90 memiliki dimensi panjang 7,32 meter Dan bobot 16,5 ton Kendaraan Wih, ini dioperasikan juga, oleh tiga eh. orang kru Yakni komandan, pengemudi, dan penembak Ditambah mm -hmm. mampu mengangkut hingga 11 personil wow. Nah, angka 90 pada nama kendaraan ini Menunjukkan kaliber senjata meriam utama yang disematkan Yaitu meriam kokril MK3 oh, berkaliber seru, 90mm Senjata wow. ini dapat menembak maksimum hingga jarak 6 km Selain wow, meriam, jauh simas juga. juga dilengkapi dua unit senapan mesin berkaliber 7,62 mm okay. Satunya terpasang koaksial pada meriam dan satunya lagi terpasang pada dudukan atap oh. Dilengkapi mesin diesel 6 okay. silinder bertenaga 320 horsepower. Kendaraan ini mampu melaju dengan kecepatan maksimum hingga 100 km per jam Wow. Di Asia Tenggara, Sipmas, padahal beratnya dioperasikan oleh angkatan darat negara Malaysia sekitar oh, 180 tahun. Bahkan wow. faktanya kendaraan Banyak yang produksinya banget. dilakukan berdasarkan pesanan ini memang hanya dioperasikan oleh angkatan darat Malaysia saja mm -hmm. dari seluruh dunia. Sipmas wow. pernah dioperasikan AD Malaysia pada operasi pemberontakan komunis di Malaysia yang terjadi pada tahun 1968 sampai 1989. Oke. Okay. Banyak juga ya di Malaysia lo guys 4. Tarantula Kendaraan bantuan tembakan yang satu ini dikenal sebagai kendaraan tempur kelas berat Disebut kelas berat lantaran bobot Tarantula yang mencapai 18 ton Kendaraan hmm. ini dikembangkan di Korea Selatan oleh pabrikan Dosan Yang mana Dosan. pembuatannya didasarkan pada sasis kendaraan APC Black Fox hmm. Nah Tarantula dibuat khusus untuk TNI AD atas pesanan Indonesia pada tahun 2009 Yang mana jumlah okay. yang dipesan sebanyak 22 unit Dari 22 Mantap. unit tersebut setengahnya dikirim secara utuh dari Korea Sementara setengahnya lagi dikirim setengah jadi dan dirakit di PT Pindad. Seluruh pengiriman okay. selesai pada tahun 2013 yang lalu mm -hmm. Senjata utama kendaraan Tarantula adalah Meriam kokril MK3M A1 berkaliber 90mm, sama hmm. seperti yang digunakan pada kendaraan Sipmas sebelumnya. Meriam kokril memang telah terbukti sebagai senjata yang kuat dan efektif, serta mudah dioperasikan dan mudah dirawat. Selain oh, Meriam, okay. Tarantula tentunya juga dilengkapi senapan mesin koaksial 7,62mm dan senapan okay. mesin lainnya yang dapat dipasang pada dudukan di atas atap. Tarantula juga dioperasikan oleh tiga orang kru dan juga mampu mengangkut sama berarti ya. meskipun hanya dua orang saja Body oh, kendaraan ini orang. dilapisi armor baja setebal 6 mm yang membuatnya okay. mampu menahan tembakan peluru hingga berkaliber 12,7 mm dilengkapi mesin diesel 6 silinder segaris turbo charge bertenaga 400 horsepower, Tarantula masih mampu mm -hmm. melaju hingga kecepatan sama 100 ya, km per jam ya, dengan sistem ya. transmisi otomatis namun okay. tak hanya di darat Kendaraan ini juga memiliki kemampuan amfibi sehingga oh. mampu berenang di air dengan kecepatan hingga 8 km/jam. Oke. Okay. berarti ya, bisa di air juga 3E9 Kaskavel. Okay. Ular Derik itu arti dari nama kendaraan FSV yang satu oh, ini. ee 9 Kaskavel adalah kendaraan tempur lapis baja asal Brazil yang dikembangkan okay, oleh perusahaan Engesa yang awalnya untuk pengintaian. Perlu diperhatikan, mm -hmm. kendaraan yang pertama kali diproduksi pada tahun 1974 ini sebenarnya memiliki beberapa varian. Seperti varian okay. MK-1 dan 2 yang merupakan produksi pertama untuk Angkatan Darat Brazil dan dipersenjatai dengan meriam berkaliber 37mm. Dan mm -hmm. ada juga varian MK-3 yang merupakan varian ekspor dengan meriam berkaliber 90mm. Nah, okay. varian inilah yang akan kita bahas di video ini. Lebih tepatnya Mantap. kendaraan ini menggunakan senjata utama Meriam Engesa EC-90 Engesa. Yang dapat dengan mudah menghancurkan berbagai kendaraan APC, uh. rampur infanteri, dan kendaraan lapis baja lainnya Kecuali wow. tank tempur utama Sama oh, dengan kendaraan-kendaraan kendaraan FSV sebelumnya dilengkapi mesin diesel Detroit dengan tenaga yang lebih kecil yakni okay. 212 horsepower ee 9 Kaskafel tetap mampu melaju hingga kecepatan 100 km per jam hal ini karena bobot hmm. kendaraan ini yang jauh ringan, lebih ringan ya. okay. dari kendaraan-kendaraan FSV sebelumnya yakni 13,4 ton okay. ee 9 Kaskafel yes, juga 16, memiliki ya. lambung lapis baja yang dapat melindungi kru dari peluru berkaliber hingga 12,7 mm Wow. nah es 9 Cafe sudah cukup lama malah melintang di berbagai operasi mulai dari perang teluk hingga perang Bek, saudara Libya menang, kedua wow. jadi kendaraan ini sudah Battle proven dan terbukti memiliki desain yang sukses bahkan okay. ada setidaknya 25 negara di dunia yang masih mengoperasikan kendaraan ini salah mm -hmm. satunya merupakan negara Asia Tenggara yakni Myanmar pada Myanmar. tahun 2005 Israel Dilaporkan telah menjual kendaraan EE 9 Kaskafels ke negara Entah. Myanmar sekitar 150 unit. Kendaraan-kendaraan ini diterima Angkatan Darat Myanmar okay. antara tahun 2010 hingga 2012. Hmm, Oke. Okay. dua, WMA 301. WMA 301. WMA -301. Setelah menerima beberapa unit EE-9 Kaskafel dari Israel Pada tahun 2012 okay. Negara Myanmar juga menerima kendaraan FSV lainnya Di tahun yang sama hmm, hingga tahun 2015 Myanmar Dari be. negara Tiongkok Kendaraan tersebut adalah WMA-301 Yang merupakan varian okay. ekspor Dari tank destroyer PTL-02 Yang banyak digunakan okay. oleh tentara Cina Kendaraan yang mulai digunakan pada tahun 1995 ini dirancang untuk menyerang kendaraan lapis baja, bangunan, benteng lapangan, dan target lainnya, bahkan tank. Namun peran mm -hmm. utamanya adalah untuk memberikan dukungan tembakan ke unit terdekat, bukan untuk melibatkan tank musuh. Ditambah armor WMA-301 oh, okay. tergolong masih lemah untuk berlawanan langsung dengan tank. Oh, Kendaraan ini dilengkapi bisa, dengan senjata ini utama ya, okay. Meriam berkaliber 105mm Yang kompatibel hmm. dengan semua amunisi standar NATO Bahkan juga mampu meluncurkan rudal anti tank Berkaliber yang sama Dengan cara yang sama seperti amunisi biasa Sementara okay. untuk persenjataan sekunder WMA-301 mengandalkan senapan mesin koaksial 7,62 mm, mm -hmm. Dan senapan mesin 12,7 mm Ngeri gak sih guys, asli ngeri banget Dikendalikan oleh 5 orang kru Kendaraan ini memiliki bobot 20 ton Dan panjang 6,7 meter Dilengkapi mesin diesel DUTZ bertenaga 320 horsepower, WMA 301 memiliki kecepatan maksimum yang lebih kecil dari kendaraan-kendaraan kendaraan FSV sebelumnya Yakni 80 km per jam mm -hmm. Armor baja pada kendaraan banget. ini mampu menahan tembakan peluru berkaliber hingga 12,7 mm okay. Nah saat ini angkatan darat Myanmar setidaknya Myanmar. sudah punya 100 unit dari kendaraan FSV wow. ini. 100 unit guys banyak banget satu, Pandur 2 FSV okay. Kalau Angkatan ya, Darat Myanmar punya WMA 301 Maka TNI Angkatan Darat punya oh, Pandur 2 FSV seren. Pandur 2 Fire Mantap. Support Vehicle Merupakan salah satu varian dari kendaraan tempur lapis baja Pandur hmm. 2 Bedanya untuk Pandur 2 FSV, pada turret senjata menggunakan meriam berkaliber 105mm dengan kemampuan mm -hmm. setara medium tank. Lebih tepatnya, turret atau kubah senjata pada kendaraan ini dibuat oleh pabrikan asal Belgia, CMI Belgium. Defense, yang mana turret ini dapat berputar 360 derajat. Wow. Sementara untuk meriamnya sendiri, mampu bergerak naik dan turun dengan sudut elevasi minus 6 hingga 42 derajat. Oke okay. Meriam berkaliber 105mm ini juga memiliki kemampuan recoil yang rendah Serta dilengkapi turret stabilize system dengan gyro stabilizer Dan firing control system yang mengadopsi komputer balistik Dan sama juga okay. seperti Meriam pada kendaraan sebelumnya Meriam pada kendaraan pandu 2 FSV kepunyaan Indonesia Juga kompatibel dengan amunisi standar NATO, amunisi pintar, okay. dan rudal dia wakil oleh tiga orang kru, satu di ruang kemudi dan dua di kubah senjata Pandur 2 FSV kepunyaan TNI AD juga telah memiliki kemampuan auto-loader dalam pengisian pelurunya, Sehingga tak perlu tambahan personil lagi dalam mengisi peluru okay. Untuk mengunci sasaran Penembak dibantu dengan Auto Target Locking System oh, ada Dan juga ada pemilihan ini. sasaran secara otomatis lewat Hunter Killer System Kendaraan ini memiliki bobot yang lumayan berat Yaitu 21,2 oh, 21, ton dengan dimensi tuh, panjang 7,8 meter Sementara untuk dapur pacunya sendiri Kendaraan ini masih mampu melaju dengan kecepatan 80 hingga 100, 100 km jam okay. Berkat mesin diesel berkekuatan 455 oh, HPnya Pandur 2 FSV dilengkapi armor yang mampu menahan tembakan peluru berkaliber 7,62 hingga peluru penusuk lapis baja 14,5 mm. Wow. Nah, Pandur 2 FSV yang dioperasikan TNI AD didatangkan pada tahun 2017 dari Republik okay. Ceko, buatan pabrikan Excalibur Army. Dan memang saat ini baru satu unit Pandur 2 varian FSV oh, yang unit. dimiliki TNI AD untuk uji coba dan evaluasi. Oke, okay, mantap! Keren, asli keren banget! Oke okay guys sudah selesai videonya dan itu tadi 5 kendaraan penghancur tank paling menakutkan di Asia Tenggara Silahkan komen teman-teman sekalian Gimana menurut teman-teman sekalian ya keren yang mana gitu kan Dan setiap negara pasti mempunyai kendaraan-kendaraan yang menakutkan seperti itu Tank aja udah menakutkan gitu Yang saya tidak habis pikir ya kan Kalau terjadi perang itu gimana gitu guys ya Pasti sangat-sangat menakutkan ya Allah ya kan Allahu Akbar. Kita aja lihat teman kita ya kan saling kelahi. Itu aja kayak gimana gitu. Kayak miris melihatnya. Ada juga kejadian-kejadian tembak-menembak dan lain sebagainya itu sangat-sangat mengerikan sekali guys. Apalagi udah melibatkan kendaraan yang berat ya. Kendaraan misalnya yang seperti ini yang canggih gitu kan tinggal diklik ya kan target sudah terkunci dan otomatis gitu kan, aduh asli yang saya pikirin dari tadi ini kalau perang gimana gitu ya Allah semoga kita ya dilindungi Allah Subhanahu ta'ala diberikan kekuatan ya. Tetap ya Teguh dengan pendirian kita Menjaga iman dan islam di dalam darah kita Agar supaya kita nanti Mati dalam keadaan Memeluk agama islam Dimana insyaallah ya kita Akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Oke okay guys mungkin itu saja video kali ini Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini Sampai selesai Komen di bawah ya teman-teman sekalian Menurut teman-teman sekalian tuh Mana yang paling keren Komen aja di bawah Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.